Halo guys, kembali lagi di sini bersama saya yaitu di channel EPEN Slot ya guys, ya. Karena di EPEN Slot ini kita mencari dan mengupas pola-pola ya guys ya. Ha. Ya, kita balik lagi di sini bersama saya. Dan tak lupa saya menyebutkan tempat di mana saya bermain yaitu di B.O. Rupiah 138 ya guys ya Dan saya pakai bermodal Rp50.000 Kita lihat saja Ini lumayan lah buat malam minggu ya guys ya Buat malam minggu ya kan ini kan Buat malam mingguan siapa tahu Dikasih JPJP -JP ya kan buat malam mingguan ini ya kan Yuk langsung saja kita gaskan Pola pecahnya udah bagus nih guys pet receh ya Wah wow, bet berapa nih 1200 ya kan. 1200 modal puluh ribu saja tanpa. Gak usah banyak-banyak. Dan malam minggu waktunya bermain-main lah kita anak muda ya kan. Oke kita lihat aja ini. Tengok saja pola dari Bang Epen Slot ya guys ya. Tak lupanya saya juga mau mengingatkan buat kalian. Dan buat viewers-viewers baru jangan lupa diklik tombol like, di share juga dan di subscribe ya guys ya karena dari itu saya bisa lebih semangat lagi untuk bikin konten setiap harinya ya guys ya ini malam minggu gua gua ya nah, dapat free spin ya guys ya ini malam minggu gua gua cukupin waktu buat kalian ya guys ya buat kalian biar ya yang enggak keluar ya bisa nonton konten ini ya sambil santai-santai aja ini dikasih free spin pertama ya guys ya modal tinggal 10.000 ya guys ya modal tinggal 10.000 kali duanya yuk kali kalinya merahnya pecah biru diamondnya yuk turun ini Oke okay. pasti cincinnya cincin cincin, cincin hmm pasir dulu cincinnya kurang satu guys nggak mau Usman Usman anak Durhaka Usman dan ya kita lihat saja ini resepinya apakah dikasih JPJP JP. kita udah dikembalikan modalnya saya tadi lima ribu ya guys ya itu kemenangan udah lima ribu ditambah lagi dan pasirnya gak mau turun Ngentit. Ngentit Pasirnya belum turun ya guys ya 82.000 ya guys ya 82.000 82.000 Dikasih lagi Masih ada 4 spin lagi ya guys ya Kita lihat saja hmm, Biru diamondnya turun Gak mau connect Babi babi ini saya mau keluar ya guys ya, tapi gua sempetin buat kalian semua yang gak bisa keluar atau kalian semua yang ya ini masih tanggal-tanggal muda lah ya ini masih tanggal-tanggal muda ya kan, barangkali kalau ada yang mau nyocol langsung saja di gate of Olympus yang PO-nya tak lupa lagi saya mengingatkan di rupiah 138 ya guys ya. Karena Bang Epen Slot akan selalu ngasih video tiap hari buat kalian. Kalian semuanya yang lagi pada gabut mungkin. Atau yang lagi patah hati-patah hati. Jangan lama-lama guys. Cukup kalian depo saja. Kalau menang kalian bisa. Apa ya? Bisa seneng-seneng ya kan? Jadi nggak usah terlalu itulah. nih masih ringin. Apa ya? Ringin baju sih. Ya namanya Yakin. Guys masih ngeringin baju Sambil nunggu Jadi saya nge dulu sebentar Ya siapa tahu dalam jangka waktu Cepat saya langsung dikasih oleh si God of Olympus Paksa kurang satu Paksa nggak mau dipaksa Usman Ngentiao Ngentiao Usman Usman tapi udah dikasih dua ribu ya saya ya guys ya modal oh udah lima ribu udah balik berapa tadi ya kan udah balik berapa ya udah, udah dikasih kemenangan 150 lah ya kan dikasih kemenangan serem kena cincinnya yuk bisa yuk bangke bangke belum mau kena ya guys ya bentar lagi lah ya guys ya bentaran bentaran lagi lah gua masih penasaran sama si usman dengan batch 1200 saya mencoba, mencoba jangan coba-coba karena mencoba-coba nanti ketagihan. Eh, ini gua spin 30 puluh ya, Turbo SS ya kan? Satu skater ke, 3, apa tahu dapat skater, kalau nggak dapat skater ya udahlah ya. Ya dikasihnya segini ya, udah rezekinya segini emang ya kan? Saya tidak pernah menarget, saya harus menang berapa, saya harus menang berapa, enggak. Kalau memang sekiranya udah JP, ya udahlah, keluar aja. Karena kalau kita nuruti nafsu, guys, kalau kita nuruti nafsu, enggak akan pernah dapat. Cukup udah, kalau udah JP, ya udah, udah JP. Ini panjang, Jok. Bang, kayak enggak ada petirnya, Usman, Usman. Tolonglah, Us, Us, tolong. Masih di tol ya, kuningnya turun ini, nggak mau nyepet. Petir, oke, okay. dikasih petir, guys. Oh, oh my, oh my, oh my, oh my. Cok, udah, gua langsung wd gua. Udah, gua mau wd, guys. Gua mau wd, gua mau wd, gua mau wd, nggak apa-apa, nggak dikasih skater nggak apa-apa, nggak apa. -apa, nggak apa, -apa. Gua mau WD aja ya guys ya, buat admin-adminku semuanya yang ada di sana. Jangan lupa, ini ya, Epen slot tolong segera cepat di withdraw ya, karena saya mau menikmati malam mingguan. Ya, kita seneng-seneng ya guys ya, modal 50 ribu dikasih 650 ya, kan udah nggak ada obeng ini ya guys ya nggak ada obeng gua kayak mana ya gua udah pamit tapi kok rasa ingin tahu saya kok menambah ya guys ya jadi bentaran lah kata belum selesai juga tuh oh udah mah selesai ya udahlah gua pamit ya guys ya buat adminku thank you tolong cepat segera di withdraw ya admin adminku ya assalamualaikum guys sampai ketemu lagi dengan saya besok ya lagi ya guys ya. Thank you.